Tak disangka-sangka ternyata yang pulang waktu dini hari itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ahmad Dimas Cerita kali ini akan menceritakan seorang nenek yang tinggal sebatang kara Kita sebut saja Nek Inem, Nek Inem ini adalah seorang janda dengan tiga orang anaknya laki-laki Yang semuanya sudah pergi merantau ke Pulau Jawa Udah nggak usah lama-lama langsung saja kisah misteri ini dia Anak-anak Inem sebut saja yang anak pertama Arya, 2, Bima, dan ketiga Hendra Semenjak merantau, ketiga anak-anak Inem ini nggak pernah tuh ngabarin sama sekali Waktu itu masih jarang sih ya yang mempunyai HP, Ibaratkan 1001 lah yang punya Oh iya, waktu dulu kan kalian masih inget nggak kalau mau ngirim surat gitu kan Pasti datangnya lama sekali Bahkan butuh waktu berbulan-bulan, apalagi Nek di luar Pulau Jawa. Nek masih tuh nungguin surat dari ketiga anaknya yang merantau di Pulau Jawa. Di hati, Nek bilang, Ya Allah, gimana kabar ketiga anak saya? Semoga engkau melindunginya dari marah bahaya. Orang tua mana coba yang gak khawatir anaknya yang gak ngirim kabar sama sekali ketika ada di perantauan Yang ditakuti Nek takutnya nanti ada kejadian yang gak diinginkan Singkat cerita, setelah 7 tahun merantau, tetap tuh si anaknya belum mengirim surat Ini anak, lupa sama Nek atau gimana ya? Sampai tujuh tahun loh. Setelah tujuh tahun merantau dan tak kunjung pulang, pasnya satu hari sebelum Hari Raya Idul Fitri Anak Nek Inem yang si Arya itu pulang dari Tanah Rantau. Arya ini adalah anak sulung dari Nek inem. Itu Arya saja yang pulang. Kedua adiknya belum pulang. Alangkah terkejutnya Nek inem, Ya Allah nak, akhirnya kamu pulang juga. Kenapa kamu gak ngasih kabar ke emak? Apa kuwe selali karo makmu iki? jawab Arya. Sebelumnya minta maaf ma. Arya ini sebenarnya mau ngirim surat, tapi Arya di sana nggak bisa keluar ma, aksesnya pun susah. Yang emang tempat kerja si Arya ini, dibilang ada di pelosok Saat itu Arya tiba di kampungnya jam dua dini hari, yang mana tak banyak tetangga yang mengetahui kepulangan. Ke anak Nek Inem ini langsung Nek Inem siapkan tuh makan dan teh untuk menyambut anaknya karena saat itu pun juga hujan ya hujan cukup lebat lalu Nek Inem pun ikut makan sahur ya karena besok adalah hari terakhir puasa udah selesai tuh Nek Inem makan dengan Arya, Nek Inem merapikan oleh-oleh yang dibawa sama Arya Singkat cerita, setelah selesai sholat subuh, Nek Inem ini bergegas pergi ke pasar Ya, biasa lah makhluk pasar terakhir di bulan puasa Biasanya itu rame banget dan banyak sekali orang-orang yang memburu ya pakaian ataupun ya semacamnya gitulah. lah Nek Inem ini membeli ketupat dan obor ayam untuk disajikan ketika hari raya besok Untuk menyambut tamu Singkat cerita Nek Inem ini ke pasar itu naik angkot ya Kurang lebih dari rumahnya itu 15 menitan Di saat diangkot Nek Inem ini bertemu dengan rombongan Yang mudik dari pulau Jawa Yaitu anak perantauan Nek Inem ketemu anak perantauan tuh Dan mereka mengabarkan Bahwa Anak Nek Inem yang namanya Arya Mengalami kecelakaan Dan mobil yang dikendarainya Mengalami remblong sehingga menabrak pembatas jalan hingga terguling Dan yang lebih mirisnya semua penumpang dan supirnya tewas di tempat Bahkan para pemudi itu memberitahu sebentar lagi jenazah si Arya akan dibawa ke rumah Inem Langsung tuh Nek kaget kan Ada-ada saja Arya loh udah di rumah Dia katanya jam 2 dini hari tadi aku juga toh sahur sama Arya juga karena nanggung kalau mau tidur kan salah satu pemuda dari rombongan perantau itu menjawab dengan tegas bahwasannya yang kecelakaan itu benar-benar rombongan dari mobil Arya mak sekarang jenazah si Arya mau dibawa ke rumah naik inem. kalau nggak percaya coba dicek di rumah, di rumah itu ada Arya atau tidak lalu setelah sampai di depan gang rumah Nek Inem dan dengan langkah terburu-buru Nek Inem ini memeriksa anaknya di rumah saat itu jam menunjukkan pukul 9.00 saat Nek Inem membuka pintu rumah alangkah kagetnya ternyata Nek Inem tidak menemukan anaknya yang ada di rumah udah dia cari tuh ke belakang ke ruang tamu Kamar Nek inem, Kamar Arya Ataupun di kebun belakang rumah nggak ada tuh yang namanya Arya Langsung Nek Inem cek tuh Oleh-oleh dan pakaian kotor Arya Ternyata yang dirapikan Nek Inem enggak ada tuh Lalu Nek Inem melihat piring yang Nek Inem sajikan untuk Arya Ternyata makanannya belum dimakan dong Masih utuh Hati Nek Inem pun hancur ya Hati Nek Inem hancur Dan sakit manakala menyadari Yang pulang dini hari itu adalah Arwah dari anaknya yang pamit akan pergi selama-lamanya Tak menunggu waktu lama Mobil jenazah yang mengantar anaknya itu benar-benar datang Teriak gak karuan yang inam itu Karena benar-benar anaknya yang meninggal Ya Allah anakku, mopo kowe kok ora Bali, pasan kok kue garih jenengmu Langsung tuh Na memeriksa bawaan si Arya, oleh-oleh yang diantarkan ke rumah itu, kardusnya yang bertulis nama sang anak Arya. Persis sekali isinya saat Na Inem membuka oleh-oleh dari si Arya itu pada waktu dini hari. Pesan buat kalian, buat teman-teman yang merantau, jangan lupa ya pulang selagi orang tua masih ada Mereka itu tidak butuh uang, mereka hanya membutuhkan kehadiran kita sebagai anak yang pernah dibesarkan dan dikasihi sebagai obat menawar rindunya Semoga rezeki kalian anak perantau dilancarkan dan bisa menjenguk orang tuanya walaupun setahun sekali Gimana tuh ceritanya menurut kalian? Jangan lupa tinggalkan komen di bawah Saya Ahmad Dimas, undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh